Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor jumpa lagi dengan saya Bu Joyo semoga para teman-teman juga sahabat-sahabat semua dulu-dulu semua sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun <tuh> di video kali ini saya akan beraktivitas sebab ini lagi PPKM tidak boleh keluar rumah. Jadi aktivitas di rumah, Lur. Di rumah saja aktivitasnya sementing kita beraktivitas untuk menjaga imunitas. Uh, jadi sementing gerak, Lur. Kerak atau keringet. Timbang nengomah gue turu-turu dorang dorong malah bahaya. Jadi di saat sekarang yang terpenting adalah banyak makan makanan yang apa ya bergisi intinya bergisi. Biar imun kita bisa meningkat. Ikuti terus video saya, jangan lupa like dan subscribe yang belum subscribe, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Tetap eling kuat selamat agar kita terhindar dari semua. Wes, iki lho. Pahanan dunya sing moyak-mayek iki Tetap semangat. Ora oh, moyang-mayek, ora usah melu moyang-mayekin dunya lur. Tetap fokus. Oke, okay. terus rasa suwir langsung. Let's go. Aktivitas nah, Oke lor, wah kok banyak sampai. Sekarang kita tinggal meler. Dendang sampai, terus putih saya terus agar kegiatan sudah selesai cepat selesai. Jangan lupa like dan subscribe lor ya.